Terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian Saat ini Bami Minah akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih seputar idola kita Kekabar dan keunggahan pertama ada unggahan spesial cute banget ya dari Bab Dance Papa Daniel di akun Instagram pribadi miliknya Baru saja mengunggah sebuah postingan nih ini momen video Tentunya Papa Daniel lagi duet bareng Biduan ya, masya Allah luar biasa, Diasikin ya, aja kata Papa Daniel mah nih persahabat ya. <gih> dan kita lihat salvo -salah banget sama komentar Kakak Pilar di situ mengatakan Ed Rosmala katanya tuh masya Allah ditekin ibunda tercinta persahabat ya, lagi-lagi kebengengan kita dapatkan dari idola kesayangan kita dan Papa Daniel. Kita lihat unggah komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan dari para fans. yakni dari akun Korean Nonscore Leslar mengatakan pulang-pulang geribukain pintu ama Oma Rosmani, Opa the best katanya tuh. <laughs> Luar biasa Bang Persabat. Ya dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Instagram Leslar Kendari 01 mengatakan Waduh tinggal nunggu papa konser mamantu nih Masya Allah banget luar biasa persahabat ya Semakin bahagia semakin asik aja nih Tentunya imun semakin tambah naik Berkat keluarga besar dari idola kita yang Selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua dan selanjutnya juga kita lihat persahabat ya Masya Allah luar biasa Momen kiut, momen romantis Dan momen uwu di Pantai Anyer luar biasa Ini seakan banget dunia milik berdua persahabat ya Padahal disitu banyak sekali tim Dan kru yang tentu Melihat kekiutan, kemesraan Keromantisan dari idola kita ini Momen ini diunggah kembali Persahabat ya. oleh yang keselal putih bilar, kalimat caption pun Dituliskan ada yang butuh peluk Enggak, yuk sini-sini kita berpelukan bareng katanya, duh cute banget di persahabat ya Nyaman banget nih, Papa bila dipeluk oleh Bunda Utun, semakin sayang dan semakin cinta kepada mereka Dalam postingan tersebut juga, lah yang tiba, tiba di komentar dari para fans, ya, dari akun Instagram Novi.959 Ya Allah sehat sehat kesayangan semoga selalu dalam lindungan Allah Amin Allahumma Amin Masya Allah banget ya Allah. banyak sekali doa dukungan yang selalu diberikan dari orang-orang baik untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial juga dari satu jam yang lalu diunggah oleh akun Keringra Kelsita ya. Masya Allah luar biasa memposting kebersamaannya bersama Dede Alas nih di Pantai Anyer nih Ini adalah istri dari Pak Ferry Fernandes Luar biasa dukungan selalu tentunya diberikan oleh Kak Erin untuk sang kejorah kita nih Dan apalagi persahabatnya Kebahagiaan yang kita dapatkan juga dari anak Pak Ferry Ini kasih lukisan spesial banget nih untuk Dede dan kakak Bilar Lukisan Hello Kitty dan Naruto ya ini tentunya kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan Alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang selalu sayang kepada Lesti dan Rizky Pilar. Dan ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Staycation, gua atau Bumi dan pamil katanya tuh Masya Allah banget persahabat yap Dan keren banget gambar lukisan yang diberikan untuk Lestlar ini Luar biasa, mudah-mudah selalu sehat dan selalu bahagia dan selanjutnya kita lihat juga ada vitamin bahan yang kita dapatkan dari Rizky Beller langsung nih di akun Instagram pribadi miliknya. Baru saja mengunggah sebuah postingan foto keren ya. Yang lagi naik jet ski nih Masya Allah dan luar biasa. Sang tentunya pangeran luar biasa mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Ada kalimat kesan juga yang dituliskan dalam postingan tersebut naik n max katanya tuh masya Allah banget luar biasa dan ada komentar yang diberikan oleh Fitri dari Wi Wih n nya beli di mana tuh bang bisa ngambang hehe -he, luar biasa bang dari ya Yuk bareng-bareng doakan yang terbaik untuk kita kita mudah-mudahan selalu memberikan kejutan-kejutan bahagia dan selalu menjadi sesuatu inspirasi untuk banyak orang. Dan kabar terbaru juga ada dari Bang Ariel ya diunggah di ig pribadinya bahwa hari ini tentu Bang Rizky Pilar ini lagi lanjut kerja syuting bersama ya. Diahio. Doakan mudah-mudahan selalu lancar dan selalu berikan kesehatan untuk Kakak Pilar. Kita masih menunggu kejutan dan vitamin manja selanjutnya. Tetap stay tune dan kontengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Untuk informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang, diucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.